hal yang paling kesuka dari aksi Satu, Klinik satu-satunya di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia yang menerima pembayaran dengan bibit pohon Kami menyebutnya Planetary Health in Action Dua, Aksi lokal pengaruh global Menjaga hutan Kalimantan berarti menjaga paru-paru dunia Menanam pohon berarti memberikan oksigen dan air bagi kehidupan dan menyerap karbon di planet ini Dedikasinya, Asri telah mendapatkan penghargaan dari dalam dan luar negeri, Kalpataru dan Whitley Awards diantaranya, antaranya. Asri juga berkesempatan membagikan pengalaman di tingkat nasional dan internasional. 4. Ini keren banget. Asri hanya menerima karyawan yang tidak merokok, sehingga lingkungan kerja Asri bebas asap rokok. Nikmati udara yang segar sepanjang hari. 5. Asri memudayakan rasa cinta dan kepedulian pada lingkungan. Saya belajar banyak tentang lingkungan dari Asri. 6. Kantor Asri indah banget, dekat dengan alam, terbuka, tidak perlu pakai AC. Lingkungannya masih terjaga tanpa polusi, jadi enak buat sepedaan. 7. Nah, kalau stres, dekat tempat refreshing, ada sawah, hutan, dekat sekali dengan pantai, bisa kanoan sunsetnya luar biasa. This is the best place to work.